Halo semuanya, jadi hari ini aku mau mengadakan giveaway wow, Halo semuanya, jadi hari ini adalah konten giveaway pertama kaliku di channel hasbiara dan giveaway yang aku mau bagikan ke kalian itu adalah starlight Member. Nah, tapi sebelumnya, kalian semua jangan berharap banyak ya karena starlight Member yang ingin aku bagikan itu cuma untuk satu orang, untuk satu orang subscriberku yang beruntung. Bakalan dapat satu starlight Member. Kenapa cuma satu? Ya, karena kalian tahulah, channelku masih kecil namanya. Uh, subscriber masih dikit banget. Jadi ya, gitulah, aku nggak ada modal buat ngasih uh, giveaway yang lebih banyak. Aku cuma bisa ngasih satu Buat kalian untuk sementara ini Tapi next time Aku janji ke kalian semua Kalau semisalnya channel ini bisa berkembang Dan bisa makin besar Aku bakal bikin lagi giveaway Yang lebih besar men Dan giveaway dengan hadiah yang Lebih banyak mungkin Pokoknya bakal lebih dari ini Jadi mulai dari sekarang Melalui konten giveaway Pertama kaliku ini aku Aku meminta support dari kalian semua aku meminta dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini dengan cara uh, kalian subscribe channelku terus kalian ikutin giveaway kali ini siapa tahu kan kalian yang bisa memenangkan hadiahnya Toh yang bakal ikut giveawayku mungkin nggak terlalu banyak men karena channelku ini masih baru gitu loh channelku masih kecil dan ya mungkin bisa dihitung tangan siapa tahu juga kamu pemenangnya Terus gimana sih caranya Caranya gampang banget men Kalian nggak perlu ngeluarin effort terlalu banyak Pertama-tama kalian subscribe channel ini Oke aku tunggu sebentar Yuk buruan yuk yuk buruan di subscribe dari sekarang ayo Oke makasih yang sudah subscribe Kalau Kalian sudah subscribe kalian bisa ke tahap 2 dua. Tahap 2 nya adalah kalian tonton video ini sampai habis sampai habis karena kenapa karena kalau gak habis nanti jadi mubazir lalu tahap 3 tahap 3, kalian cuma tinggal komentar kalian komentar di video ini komentarnya apa komentarnya bebas terserah kalian terus di dalam komentar itu kalian cantumkan akun instagram kalian kenapa aku minta uh, instagram kalian karena nanti Siapa yang menang bakal aku hubungi lewat Instagram. Nah, kalau sudah selesai komentar, kalian tunggu aja pengumumannya. Yang nah, nanti pengumumannya bakal aku bikin video juga. Jadi, kalian bisa tahu siapa pemenangnya. Kurasa nah, itu doang sih buat ikutin giveaway kali ini. Dan dukung channel ini terus biar makin berkembang, biar nanti aku bisa kasih giveaway yang lebih besar dan lebih banyak buat kalian semua. Dan nanti aku juga bakal tulis di kolom deskripsi mengenai giveaway ini. Detailnya kayak gimana, kalian bisa baca di situ juga. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa? Karena kita tidak punya uang.